Dan ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang aku lakukan di setiap pengorbananmu selalu jadi yang kau mau menjaga di setiap saat Tak melihatnya Mana ada aku cuek Apalagi gak mikirin kamu Tiap pagi malamku selalu Memikirkan kamu Bukalah pintu hatimu Agar kau tahu isi hatiku Semua perjuanganku Tertuju padamu pernah merasakan apa yang aku lakukan di setiap pengorbananmu selalu jadi yang kau mau menjaga di setiap saat tapi kau tak melihatnya mana ada aku cuek apalagi nggak mikirin kamu kami malamku selalu memikirkan kamu, bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku, semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak merasa yang telah ku perlihatkan Rasa ingin ku milikimu Janganlah kau merasa bahwa ku hanya main-main saja Tolong dengarkanlah mana ada aku cuek apalagi Malamku selalu memikirkan kamu, bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu.